aja do <tuk> <Kari dong. tuk> <tuk> buat remaja-remaja jongpo cocok banget nih ya ini buat remaja-remaja yang males mager bisa nih ini enak kan? Ini cakep banget loh, beda lipstiknya sama apa? Cushion-nya. Cushion-nya, cushionnya kan? ada di etalase berapa tuh, Kak? Nah, etalase ga, etalase. Ga, ga apa? Salam dari Medan. Masa. Medan. Masa. medan. Etalase 18 Lalu cushion-nya. Gandengin. Eh, okay. Sampurasun Medan. Etalase berapa? Etalase 18 ya. Cushion-nya ada berbagai macam warna loh itu. Harganya cuma 100 Lestri bikin traveling kemana-mana Rizky Bilar sampai senyum-senyum Pas ia ngomong Geli enak Geli-geli enak katanya guys Gimana menurut kalian gak traveling kemana-mana Pas menggunakan alat pijat elektrik Seru banget kan Mereka selalu memang guestrek right. oh, ya, ya, ya, Aduh Tuh ya, Teng. Si kakak nih. tahu <tuh> nggak apa yang bikin itu. Ini parfum suami istri juga bisa nih, her... her... amah him. Tuh, ini, bu, ibu bisa juga menyenangkan istri, em ya, menyenangkan saya. Ya boleh. Jangan apanya, salah gunakan. Boleh gantikan. Jangan salah gunakan. Ini ini boleh buat... Kok bisa tam sakit? <tuh> sakit oi oh, iya. <tuh>, <Gimana>? tuh coba tuh. Ya, tuh. Bayar pahit, eh. apa? Tuh. mau kita tambahin lamaga kita lagi 20 orang ya udah habis yang ini kita tambah lagi 20 Tampak. orang ayo guys cepetan kalian jadi 20 orang yang beruntung lagi ya jadi kami yang dua 20 PIS. kali ini kita tambah lagi ya. Gua lagi keras semakin banyak ya yang menginginkan barang ini ya, teman-teman. Masih ada waktu ngurusin, masih masih masih, masih masih, masih Masih, Masih gak gitu, orang aja lu. Ayo, apa Di lagi nih? bodor semua ya? <tuk> Oke, okay, apa lagi nih ya? Ini ibu, ini, ini, ini harganya berapa sih? Kak, ditanya tuh tadi harganya berapa? Ini harganya gajar. sangat murah dan harganya empat ratus enam puluh ribu. Gila, jadi dua ratus Harganya dari berapa tuh? Harganya dari tiga jadi seratus jadi cuma seratus Ibu ya, udah bisa juga bawa juga. pulang ini alat pijat oh, dari Han River 200. ya. Dua oh, ratus. 200 ya? ribu sorry. Dua 200. Ibu cek aja dia e, langsung e. check up, langsung beli belanja. Ayo belanja belanja bu. Bu bel bel bel lah bu. Biar kami ini juga bu. Lebaran kan ibu. bu. Bermain, bu bila bu ya ibu ya bu gak sih mau itu diubah lah ala bu puasa jadi lemas kalau malam kan ramai kalau malam ramai kan udah bisa bu <laughs> iya kak itu bajunya yang lagi pakai kalian sih nah, aja di atas berapa di atas tujuh belas ini komini ampun sih. ini apa seru deh Seru. So, yang ini sih gak seru sih ini, si Caca, fe, fashion, cakar mautnya bu Enggak ada juga, ada juga. Hmm, Tapi aku lihat yang tadi, pasmina nya katanya Ka, pas minanya dan dikasihnya, nggak nggak ini yang dipegang bilang apa? Ini saya pilih alat pijit, Ibu. Dengan hanya 200 ribu ya. Yeah. 200 ribu Ibu bisa bawa pulang ini, Bu. Ini bisa dipakai kapan aja, bisa di charger ya. Bu, tuh, Bu. Bisa di charger, Ibu bisa menyenangkan suami. Kalau suami habis pulang kerja gitu kan, Bu ya. Mungkin sisa itu saya, saya saya juga punya, Bu. Kalau saya lagi habis Buat kerja, habis meeting, Bu. Uh -uh. Habis urusan-urusan. Itu digali ya, guletnya. Di guletnya oh, oh, digali. Nah, oleh itu ada beberapa kepalanya, Bu. <laughs> tuh, jadi su suami Bu capek-capek bisa meringankan. Uh, otak-otaknya tegang bu dalam suami ibu tuh biarin abis uh, otak parfumnya sisa sepuluh lagi lo tuh <laughs> parfumnya bilang, parfumnya sisa sepuluh lagi kalau nggak punya suami gimana kata kalau nggak punya suami gimana <laughs> <suami, laughs> oh yang nggak punya suami bisa untuk mempersiapkan ini sayang sayang iya uh, apa uh. buat diri sendiri bisa kan megang-megang saya bikin sendiri gitu susah kalau pakai ini bisa bikin ini Benar ini sebenarnya jawaban yeah. buat Suami biasanya kalau pijat istrinya kan sambil megang KKP satu, beda sama istri yang kalau pijat total kan? Iya, yeah. nah ini jawaban biar tetap pijatannya enak walaupun suaminya pijatnya satu tangan doang. Iya, yeah, iya atau... yeah, sebenernya tanda dia bilang bapaknya aja yang pijat gak bapaknya aja Bu. Jadi kan ibu bisa gantian tuh kalau ibu yang pegel bisa mintain suaminya untuk oh, sih, juga Kalau oh, aku sih gantian, Jadi, Sekarang menurut kita yang pijit aku pake dari Iya, bagus gak menurut Bu? Nah. Eh, belum posisinya sama, posisinya salah Dia ya, tumbuh-tumbuh tunggu, tunggu. posisi penting, berarti ya penting lah. Demi nah. posisi menentukan rasa, iya <laughs> betul. iya betul. Itu aman, lebih aman aku belajar Coba, coba, udah, udah, saya udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, tuh ibu saya sebenarnya buka klinik klinik abal siapa <laughs> itu abal abal saya buka klinik abal bu bisa langsung datang ke rumah bu kalau mau di klinik bu ngasap eh pakai alat lebih enak bu iya nah, iya tapi jadi kita tinggal canggol kalau pakai alat tinggal diatur apa namanya kecepatannya iya atau pelannya tuh ini bisa kita atur ya kecepatannya ya Tuh, di getaran yang lebih dalam, itu kalau ayo, ayo. yang lebih tipis, lebih sedikit. Coba, kalau kamu bilang, "Pak, tekan deh semakin ditekan dia semakin kenceng." Iya, iya, iya, iya, ke, ke bagian teman, memang, memang lebih tepung aplikasinya. Jadi, bukan disentuh doang, bukan di ujung doang. Ii. Jadi, ototnya, ototnya. Nah, ototnya, nah, saya bukan belajar juga. Oh, benar, belajar Karena kan mau buka klinik saya kan? Oh, benar, ini kan? Oh, benar. Oh, tofam. Oh, lebih. selama iya, iya? Gitu. <laughs> oh, iya. Jadi itu makanya, do ibu ibu saya kasih tahu ya kalau nanti udah beli ini jangan sampai ketulang punanya bu ya karena tulang itu kan rentan bu bisa remuk. Iya kalau ini kan? Ini harus ke otot. Ini fungsinya untuk meregangkan otot-otot yang tegang bu. Jadi ke paha, Pak. paha. Sesa-sesa. Nih satu lagi yang. Nah ujungnya beda-beda nih yang. Nah ini lebih. Saya kasih tahu nih ini. Kalau ini, ini untuk ke ini ke titik tertentu. Jadi dia hanya fokus ke satu titik. Kayak aku pun gitu modelnya. Nggak kelihatan. Ka maaf ya ini sikakaknya kaki. Oke, ini bu, kalau untuk ke ankle bisa bu. Kaki ankle saya kan sakit nih. Jadi bisa diundang. Aduh susah Nggak banget. Nggak kelihatan. Ini bu, maaf ya, ini susah banget bu. Ini bu, tuh. Jadi, Maaf ya, nah, yang dinaikin ya kamu ini susah Untuk ankle engkelnya di diantara, Bu Jadi misalkan ankle nya kena di fibula nya, misalkan Pibula kan di sini nih Bisa di antaranya tuh, tuh Jadi gak langsung ke titik yang sakit oh. Tapi akan tetap efektif untuk uh, meregangan otaknya me, Oh, Laksasi, relaksasi relaksasi, ya. gitu mm. Nah, bisa... Aduh, <tis> aduh apa-apa, emang suka kayak gitu kan, ya kita ya? <tis> ya. Yeah. Aku gini gini, ini aku kejepit. Nah, ini untuk yang satu titik nih. Ih, Dicuekin. Hehehehehehe. Tapi tak namanya lagi fokus jualan. Benar. Mana? Biarpun kakiku kau injak mau kau fokus jualan. Nah, ini Bu tenang, tenang, tenang. sayang sini saya, kamu saya. Ini. Hahaha. Nih, tak agar. Maaf ya Bu, di atas kaki Bu. Yang saya nikat. Ya, nih coba. Dikatakan belum dirangkai. Oh ini ada. Ah udah kenyataan tuh ah ah, ah. kita kita semua berdiri <laughs> emang kamu bisa berdiri dulu ah, ah tapi lama-lama nah. ya, aku cuma kencingin kak kencingin <laughs> Kencengin masa, masa kencingin? Kencengin tuh nah itu kan tuh Maaf ya, tuh, ini, ini cuma dua ratus Ibu langsung bisa bawa pulang, Bu. Jadi, satu berapa harganya? Dua 200, 200000 ya. Dua dua belas nol. Enak banget nih, Bu. coba oh, bahasa enak Itu apa, bahasa, bahasa disana, Taos, hmm. bisa. Ya, itu kan makanan, bisa hmm. eh, enak, kan? enak, ah, enak, enak, apa? Kan? Enak, enak. Itu kan Enak, sekolah makanan Sama aja enak. Enak, enak. Enak, enak. Enak, aku aku nyikin, iya, <tuh> ya, jangan nggak dateng ya. buat kalian yang pengen dapat voucher, jangan lupa follow tuh, ya, follow. follow akunnya. follow akunnya yang pengen ya. dapat voucher. tuh, ini nikmat banget. tuh, maaf ya eh, tapi by the way memang gua tuh sering kriting plastik loh. iya, banyak banyak yang percaya kriting plastik. Pas waktu itu ada Abima soalnya Kak nyumbain. Nyumbain kan? itu. Oh, ya tentang tapi kamu enggak enggak boleh sembarangan. Ya. Harus, ta harus, uh, ta harus, harus tahu harus tahu